kita beli harga 200 200.000 enggak sedikit beli online tour nah, ini sudah kita belum tebak nama Real Smart Angler Look Look Hero ya, 1000 dan nanti saya akan pasangkan dengan Le... sebenarnya lainnya Togena Tuna 04 ini enggak tahu ya, serasi apa <tuh> kan, perang Kurang tahu ya, nanti nah, intinya punya Argo dulu, bulan pukul lalu kita, kita buka aja, seperti apa ya? yang seratus delapan puluh nggak ada petern, keren sih dong nggak ada ada bulunya kita buka isinya kayak apa kayaknya si kecil tapi ukuran di sepacknya sih dua enam liter rasanya dua enam liter, rantai dari sini. Jodan ini kalau nggak salah dari dari Cina. Bagian ya. Ya, relsetnya cakep, relsetnya yang suka darinya relsetnya aman, nah, ini gede kecil. Ini ukuran 26 L. 26 L. Tapi ya, kecil. Ini ujungnya bisa keluar. Masih biasanya belum buji ya. Karena harga 200-an. Ini joran 1, ya. 26 lip seperti seperti 14. Kalau saya analisis seperti 14 lip. Setelahnya yang atas sudah. dua bulu atas sudah. jadi kalau teman mau beli nanti linknya saya taruh di deskripsi harga 200 sedikit, 200 beratus gak ada 210 result-nya cakep seperti So, set apa namanya misal perangkat seperti ini dan nanti saya P.E Natuna P.E Natuna sekarang kita buka seperti ini kemarin saya beli baru warna oranye ya saat ini sih enggak milih lupa Jadi dikasnya warna oranye. Ini harganya Sekitar 90-an sekitar 90, -an, 90 -an. Nah, tuh nah. 0,4 0,10 0,10 mm 13 Lip P0,4 0,10 milimeter nah, nah cocok apa enggak kurang tahu ya tergantung siapa yang nilai lah jadi seperti ini ya penampakannya jadi ukuran raja rus 26 lip tapi penampakan seperti 14 lip kecilnya ya sama real hero 1000 dari look smart facing smart angler berinya saya senang itu kemarin ya nih dari berinya titiknya, karena kemampuannya realisamper beli itu ketika ini draftnya dimainin gitu kadang gak ini penting dikit langsung kenceng kendorin dikit langsung kendor ini kurang kurang gimana ya terlalu terlalu kecepetan dengan berinya juga sih dikit cuma terlalu kendor, cepet cepet kenceng ini. Jadi kalau ini kayaknya sih kan ada bearing ini Coba nah, Enak ya, nah, nanti enak ya Sebab itu dalemannya dan sekarang di Rol-nya pada bering belum, kita buka udah Thank mm -hmm. you. Hai di dalam Hai nih kelihatannya Hainya hmm. Hai bisa pasang aja Hai tak aku sampai pintatar kalau dibongkar soalnya bukan ahlinya servis Jadi kalau teman-teman mau beli ya, ya kayak gini lah. Bagus enggaknya belum saya pakai sih ya. Tapi kalau dia dari kemarin saya lihat dari YouTube uh, yang pernah bongkar rail ini ya. Reel rail... e ini Look, e ini, lu ini. Saya kasih sih dalamnya bagus. Walaupun dia belum saltwater nggak mungkin harga segitu kalau saltwater ya, asli. Cuma dari speknya, juga ini apa? Terus jadinya kan yang terlalu kecil ya Jadi cocok ini railnya ukuran 800 Ini misalnya 26 lift tapi kayak 14 Sebenarnya 26 lip setara kayak 1,4 Lentutnya juga sangat 1,4 ya. Ya, penambahan part ini sudah sama-sama orang serasi juga ya. hmm, sekarang nilai sendiri ya orang serasi juga jangan orang oh, namanya yang multi color yang warnanya campuran akhirnya satu set ul Harga paling lebih sekitar Rp350-400